Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Santoso, S.Pd.SD. SD Negeri Saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada topik 3 merumuskan pemahaman bermakna. Merumuskan pemahaman bermakna kesempatan ini nanti akan saya menyampaikan materi pernyataan pemantik dan pemahaman bermakna dan juga saya akan menyampaikan hasil refleksi dari anak-anak kelas 5 yang mempelajari materi tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya untuk materi yaitu dari saya ambil dari kelas 5 yaitu organ pencernaan manusia dan fungsinya ada tujuan pembelajaran siswa mengidentifikasi organ pencernaan, pencernaan manusia dan fungsinya untuk pernyataan mematik saya sampaikan pada siswa Untuk apa kita mempelajari organ pencernaan dan fungsinya Untuk pembangunan nah, Yang saya sampaikan kepada siswa adalah sebagai berikut Murid-murid memahami bahwa mereka memiliki organ pencernaan yang harus dijaga murid-murid dapat menjaga organ pencernaannya agar sehat cantik, dan tidak sakit murid-murid memahami pembelajaran ini sangat penting dan berkaitan dengan profesi dokter Ataupun refleksi yang pertama adalah dari Kisya Junyanti kelas 5 saya jadi tahu pentingnya menjaga organ pencernaan agar terhindar dari penyakit. Reflex yang kedua yaitu dari Syafatri Hadshari, siswa kelas IMAH. Dengan mempelajari organ pencernaan manusia dan fungsinya menambah saya untuk menjaga cita-cita saya sebagai dokter. Untuk kelas yang ketiga yaitu dari ayo janis kelas 5 saya jadi mengetahui fungsi masing-masing organ pencernaan dan harus bisa menjaganya. Demikian aksi nyata memboskan pemahaman anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.